Ya, selamat datang di Intention Podcast Incast episode 1 Yang ada di Youtube Jadi kali ini uh, mungkin berbeda Dari yang podcast-podcast sebelumnya Kali ini kita di upload-nya Di Youtube Dan karena alasan uh, tertentu ya, Salah satunya oh, iya. adalah Anchor, Anchor itu suka error Internetnya kadang-kadang Tiba-tiba kita disconnect Dan tiba -tiba kita memutuskan untuk pindah ke Youtube Jadi ya uh, Ya, yeah, kan ke akhirnya yang berhubung beberapa faktor yang lain ya sebenarnya dari jaringannya sendiri sih karena kan emang keadaan dan kondisi jaringan kita berbeda-beda ya kan dari akunya sendiri terus dari bintangnya sendiri jadi ya mau dimaklumi lah ya seperti itu dan terus juga mungkin banyak yang itu ya berpikir kenapa kok kita akhir-akhir ini kok mulai jarang ya buat itu buat upload Kasih. lagi ya, ya itu tadi alasannya itu internetnya kadang-kadang tiba-tiba diskone terus yang tiba-tiba anchornya missnya gak mau nyala ya banyak-banyak lagi sih ya. makanya ya, kita mau terus, terus upload di youtube mm -mm. ya begitulah <laughs> jadi Emang pada ngerasa diseprek, dan tapi tetap aja kok kita berusaha buat yang terbaik buat kinerja produktivitas kita buat dalam podcast kali ini. Oke, okay, kali ini memang temanya akan wah sangat bergairah sekali karena sebentar lagi akan menjelang Lebaran tiba, Lebaran tiba, tiba-tiba oh, wow. Lebaran. Iya, ya, yeah, yeah. mungkin hamil dua hari lagi, ya. Amin dua hari iya, lagi masih dan Iya dan sekarang tanggal 11. BTW eh uh, itu ya. lebarannya. Tanggal lebarannya tanggal 13. Sekarang hari nah, Selasa. Iya betul. Ya, betul ya. Ya. Hari, Selasa. hari Selasa dan Idul Fitrinya itu kalau nggak salah hari Kamis. Oh iya, Yosin. emang. Hmm, hmm, hmm, tapi kok ngerasanya rada itu ya. Redak hampa ya Karena gimana ya Sekali lagi Momen-momen seperti ini Itu jarang untuk kita temuin Bagaimanapun juga ya Ramadan ya. itu salah satu uh, Apa ya Hal yang Pasti kita nanti nantikan Karena kan emang bener-bener uh, Apa ya Sebuah ibadah kan Hitungannya sebuah ibadah Dan juga Kayak Sebuah hal Hari-hari yang besar gitu ya hari-hari besar umat Islam buat jalanin ibadah puasa terus malam harinya teraweh dan tadarus dan banyak-banyak amal ibadah ya terutama ya, ya tapi itu. entah kenapa gitu ya kan akhirnya gak apa ya ngerasanya kok cepet banget cepet banget buat selesai Padahal kan kayak ngerasanya Kok ngerasanya cuma baru dua minggu doang loh perasaan Pertama ya puasa Pertama akhirnya, kali puasa itu rasanya kayak Aduh, puasa lama itu kan hari -hari banget. Itu bakal berasa Lama banget Tiba-tiba sih sekarang udah mau Udah mau hidup sih ya, makanya. 2 hari lagi lagi <tiba> Jadi, ya seperti itulah Emang cukup disayangkan tapi harus diterima bagaimanapun juga tapi kan yang namanya Idul Fitri Lebaran pun juga sama-sama dinantikan ya banyak orang yang mulai pada ya melakukan rutinitas hari-hari uh, biasanya ya kan uh, sudah nggak berpuasa dan emang bukan hari yang istimewa lagi tapi ya begitulah dan emang menjelang mau Idul Fitri itu ada beberapa hal yang biasa dilakukan masyarakat-masyarakat Indonesia terutama mungkin ada yang mudik pulang kampung karena kan mudik itu sendiri kan definisinya bukan uh, hanya setelah Idul Fitri tapi kan juga bisa saja sebelum Idul Fitri mungkin uh, amin 10 hari sebelum Idul Fitri itu biasanya sudah mulai pada mudik itu karena kan Ya, mengincar sudah, sudah di rumah orang tuanya iya kakeknya mau hmm, mengincar waktu luang sebenarnya mengincar waktu biar gak ngabisin nggak spending waktu lama lah buat hmm. mudiknya dan kalau semisal 10 hari itu se Hamin sepuluh hari itu biasanya pas Idul Fitri dia tuh udah balik sebenarnya udah balik dan iya, begitulah betul. terus uh, mungkin umum buat menjelang idul idul fitri itu kan biasanya orang itu pada mulai belanja belanja ya buat butuhan, ya, kebutuhan ya, kebutuhan untuk idul fitri Iya kebutuhan idul fitri apa sih ya yang yang nggak biasa melekat dari jiwa manusia yang dia ya, begitu contoh ya sukanya belanja shopping buat hmm beli baju terus beli ya intinya buat beli baju lebaran baru terus hmm. beli ketupat untuk makan-makan nanti pas buat sama keluarga. Buat memperprepare jalannya Idul Fitri ya terutama ya. Iya, betul. karena nggak bisa dibungkiri kan Idul Fitri itu sebenarnya hari yang benar benar besar sekali. Jadi, jadi semua keluarga, iya, jadi semua keluarga. Keluarga lainnya itu pasti akan Sebisa mungkin Memprepare sebaik mungkin ya Kayak belanjaan terutama itu, Terus yang belanjaan lainnya mungkin, ya Kalau mungkin Buat orang-orang yang sudah bekerja Orang-orang yang sudah uh, Mampu itu kan Biasanya Lagi nyiapin THR Buat uh, ponakannya uh, terus uh, Anak-anaknya atau, anak -anak -anak atau mungkin yang, anak yang sudah sudah lansia itu menyiapkan untuk judulnya. Uh, cucu oh iya, tentu. Oh, enggak juga sih, karena kan gini ya. Kalau orang yang sudah lansia itu, hitungannya malah kalau anaknya yang sudah itu ya sudah mulai mampu bekerja, terus, sudah mulai bekerja, malah anaknya yang harus terus mengasih itu. THR ke itu ke, ke orang ada tuanya Akarnya itu, uh, tuan. makanya. Ya seperti itu. Terus kalau itu mungkin kalau menjelang menjelang Idul Fitri kan pasti pertamanya adalah sholat id jelas. Sholat id ini sebenarnya ya biasa ya dua rakaat dan pagi hari terus kan biasanya setelah subuh ya setelah subuh jam 6 mungkin jam 6 ya jam 6. -an. Tapi ya begitulah. Hmm, terus kalau semisal sudah Salat hmm. id ada Nyiapin jajan-jajan mungkin ya Terus Ya pada silaturahmi sebenarnya Biasa kan orang-orang itu jajan -jajan pada Jalan-jalan hmm, Terus buat invite Ke rumah ke Tetangga rumah nenek. Ya ke oh, ya, rumah tetangga juga. Hmm. Tapi kalau buat Anak-anak biasanya Alasannya buat cari cuan sebenarnya hitungannya silaturamun itu ingin hitungannya emang silaturahmi cuman dibarengin dengan nyari keuntungan cari cuan mencari jelas nyari-nyari kau enggak cuan ya makanya masa momen kayak gitu harus ditinggalin Kalian kan kan nggak mungkin ya oh sangat eman eh buang-buang eh kesempatan, buang kesempatan, peluang ini <laughs> karena kan waktu itu adalah uang dan kita nggak boleh mengwesting itu. Terus ya, setelah, setelah itu, itu... Hmm, karena kita harus menerima kondisi seperti ini, nggak bisa dipungkiri bahwa hari-hari yang biasa kita lakukan setelah Idul Fitri itu ber Uh, ...berpandang terbalik ya sekarang, yang sebelumnya orang-orang pada mudik... ...akhirnya sekarang mulai pada, ya, nggak bisa, bisa mudik. Karena yeah. uh, wabah masih ada, dan pemerintah juga uh -huh. menyarankan untuk jangan mudik, dan... Yeah, ...ya, alhamdulillah itu. banyak kok yang melakukan peraturan itu, Guru. Masih, yeah. masih ada kok masyarakat yang sadar itu. Hmm. Biasanya ada kok orang yang benar-benar susah ya tuturannya, dan akhirnya ia memutuskan buat resist. Dia itu kayak oh, diam -diam. bersih keras bersikeras, bersikeras buat pengen tetap mudik, pengen ketemu keluarganya di. Nah, tapi iya, orang-orang seperti ini itulah yang tidak pernah ya, menerima keadaan sebenarnya. Kalau semisal iya, dia betul, bro, maka, banyak orang oh. yang ngomong emang kenapa sih kalau mudik ini kan mobil silaturahmi terus corona juga tetap bakal ada mau mudik ataupun nggak mudik ya lihat aja itu ada berita bro bahwa ada orang-orang mudik yang terdeteksi berapa ribu orang yang ternyata terdeteksi corona kan akhirnya sama aja kayak bawa penyakit ke kampung akhirnya banyak lagi ya. malah Uh, kita kayak ngerasanya malah menyebarkan sebenarnya. Kalau kita iya, mencuri, menstruasi ke arah menyebarkan daripada bersilaturahmi. Nah, iya, kalau kayak gini, terus kita mau mengharapkan kapan selesainya Babanya ini mau kapan? Ya kan? Orang-orang kayak orang-orang orang-orang hmm. tidak mau melautungi protokol. Anda sendiri malah pulang kampung dengan membawa virus. Gimana Jadi Ini kayak uh. gini yang bisa lain pemerintah perminta gak nilus wabah ini Masa makanya apa-apa salah sendiri yang terus salah sepanjang itu pemerintah kan aja yeah, ya bener-bener kayak membuat kan? kayak jilat ludah sendiri makanya jadi emang kita harus patut uh, sadar dirilah ya gak nggak, mesti Uh, kita tuh harus seperti itu, cuman ya begitulah, okelah. Selanjutnya emang kalau dikala seperti ini kita nggak bisa mengharapkan dapat uang THR ya, karena kan kita juga nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu saudara, nggak bisa ketemu ya orang-orang ya. lain yang biasanya di rumah aja selang... ya, tapi tetap melakukan fitri tapi tetap di rumah masuk masing Hmm. yaitu online. Ya Kalau misal kan, mau mengasih THR, mau minta THR kan sekarang udah bisa online, loh. Kalau misal kan uh, bisa pakai Ovo. untuk ya bisa pakai <gak> Ovo, bukan berarti maksud mensponsori tapi enggak mensponsori. Ya, sekarang banking sudah bisa online. Kenapa bisa I, online. bingung gitu loh? Kenapa makanya, masih bingung? udah enggak pakai Ajan uang pun udah gak pakai tunai anjay Ajan pun, Ajan. Makanya jajan pun juga udah bisa online. Jadi kenapa Jajan shopping. Apalagi, jajan online, jajan online, oh, iya, ya. Iya. ya maksudnya jajan online, gitu. Ya online, jajan online, jajan Masalahnya orang ya, Yang itu juga sih Yang harus Bisa menerima keadaan ya, Yang jajan online, jajan online, jajan online, jajan online, jajan online, jajan online, Itu online, jajan online, jajan mereka tidak bisa pulang kampung, akhirnya tetap bisa. Tapi, tetap bisa melayani kita. Ini benar-benar masa bersalah, sih. Bukan merasa bersalah, ya, tapi sudah jadi. Ya, sudah jadi pekerjaannya mereka untuk menserving kita. Jadi, mau nggak hmm. mau, mereka juga butuh uang, dan kita juga butuh bantuan mereka kalau tanpa tanpa keberadaan mereka kita mau e, mengharapkan buat bisa beli makanan online bagaimana ya kan kita iya. aja sekarang masih itu paranoid ya kan alasnya kita ada paranoid sama koro nah, iya. ketemu aja kita masih mikir dua kali mungkin nggak cuma mikir dua kali beberapa kali malahan iya udah padahal udah rencana utama mau ketemu di sini mau ketemu sini susah ya kan? tapi ternyata nggak bisa karena masih takut sama corona tiba-tiba ada berita bahwa corona tuh anu apa wilayahnya jadi zona merah kan jadi bikin ya. lebih lebih takut untuk ketemu dan nggak juga itu sih uh, sebagai orang perantau juga kan pasti juga sama nasibnya seperti orang-orang yang bekerja di luar sana ya kan. Pasti mereka hmm. akan bawa banting tulang di sana. Kita juga nggak tahu ya pekerjaan mereka itu seperti apa. Tapi mau tidak mau ya kan. Orang tuanya pun nggak bisa uh, mengintai anak-anaknya yang berada di luar sana. Jadi yang sedang merantau entah ya. itu kuliah atau... Yang bekerja, mm -mm. apalagi orang yang berjihad, sebenarnya iya, yeah, ya, yeah. yeah, itu. Dan ya, yeah, begitulah mm, untuk yang lainnya. Sebenarnya, emang keadaan seperti ini kita harus nerima dan nggak bisa buat kita bersikeras. Nasib kan juga di tangan Tuhan ya Kita juga nggak tahu. Jadi kondisi seperti ini Anda semua harus bisa Menerima dengan Penuh baik hati Oh iya ya Film-film yang biasanya ditonton pas Bulan Ramadan itu apa aja sih? Oh iya Dulu ya Warcom di... DKI ya biasanya ya Warcom Terus... DKI Biasanya, biasanya Enggak <tuh> <tuh> <tuh> enggak Iya, ya, okay, kata-kata lucu Kupin kata ikin spesial Ramadan itu paling sering mister sore Mister Bean, Mr. Yeah. Bean udah, itu dulu banget Sekarang udah yeah. ada gitu. Masih ada deh kayaknya Cuman kan gak, uh, saluran TV-nya kan gak cuma semuanya Ada beberapa doang yang menayangkan surernya. Hmm, Iya, yeah, iya, yeah, betul, betul Terus Kok Iya. Desember nanti Oh iya Oh iya mau menjelang Natalan ya bukan Idul Fitri iya. ya belum Terus apa lagi ya? Ke... oh, Kisah-kisah Nabi Cuk Rasul ya kan ah, iya. betul, betul betul betul betul kayak terus apa lagi kayak Saif tidak sih, itu? yang nama nama anak kecil yang baca Al-Qur'an itu loh. Yang hafal Al-Qur'an itu kan malah pas bulan Ramadan. Iya, hmm. bulan Ramadan. Oh, ditayangin juga ya kalau oh, Idul Fitri ya. Lebaran, lebaran. Tau sih, gak? emang kita sekarang sudah enggak notice sama tayangan-tayangan di TV. Cuk, jadi kita di ya, kita, kita nontonnya, nonton HP anjir kan nonton di villa yeah. Gat sudah nggak nonton saluran tv channel channel channel channel ii. lokal terus kita sudah mulai kita tinggali nggak nonton dulu aja Makan. Dulu, ikut nonton sinetron sama maaf, sama, maaf. Hmm. Oh iya ya sama sinetron kalau misalnya antv itu kan dari sinetron India ya pasti yo oh, selalu ada Iya, sinetron Turki juga pernah ada ya terus banyak sih masih banyak lagi cuman kita aja yang wawasan kita sama saluran TV lokal itu seperti apa rayangannya juga kita udah mulai gak tahu ya cu karena selama ini mungkin kalau yang kulihat itu kalau saluran TV itu biasanya mesti GTV terus karena aku mau nonton Spongebob terus beneran ya, Spongebob itu lucu sampai sekarang masih ada makanya walaupun dulu lebih dulu itu, dulu itu lebih banyak dari suku. iya walaupun uh, sering ditayangin tapi kita nggak ngerasa bosen kayak merasakannya tetap ceria gitu walaupun ada dia gitu nggak kayak yang lain itu kartun bener-bener itu eh, gitu. jelas di kartun tergege kartun iya. terpopuler di dunia katanya Iya kalau nggak salah loh ya terus sama itu ya kalau nggak salah Uh, Kalau di TransTV itu ada big movies, biasanya selalu ditayangin film-film op, ya kan? Film-film, film, film, uh -uh. big movies film, film, film, film, film, film, film, film, film, film, saat saat film, film, gitu Temen. Ya gitu deh film, film, film, lebaran film, film, film, film, film, film, film, film, film, film, bisa film, film, film, film, film, film, film, film, film, film, film, film, soalnya Waduh, nggak anjir jadwalnya Terus apa ya lagu? Mungkin nggak lagu kalau Lebaran nggak ada ya, lagu-lagu biasa. Kurang tahu, yang ku tahu, tahu. Marhaban, ya. Kok marhaban ya. <tuh> nah, ya itu kan yang itu yang ku tahu, yang itu tahu selama Ramadan. Itu. Oh, marhaban tiba, marhaban tiba. Jir Jir kok bisa gitu? Ini udah dua puluh menit, anjir Iya udah 20 menit ini. oke ini... Oke okay. yeah. ini... okay, cukup sekian untuk podcast episode kali ini dan semoga kalian enjoy atas isi pembawaan kita yang agak absurd sebenarnya. Karena emang kalau biasa mau menjelang malam itu kadang kita agak ngantuk dan nggak bisa fokus. Tapi untuk hmm. episode selanjutnya Tetap kalian uh, Nantikan saja ya. ya Karena kali ini, ini aja. Uploadnya Karena kali ini uploadnya kan uh, Di Youtube ya Jadi uh -huh. ya sudah Beda, -beda gitu Oke. Okay. Eh Dengan ya. saya Raffi Ramadan dan Saya Bina Radia Terima kasih telah Terim ter ter menonton Podcast Oke okay.